Dulu anak saya tahun 2019 itu kata dokter kena hepatitis akut gitu. Hepatitis akut. Kita juga nggak ngerti apa itu hepatitis akut. Nah, ciri-cirinya, ciri-cirinya itu e, kencingnya itu seperti obat merah, kemudian matanya kuning, kulitnya kuning, tenaganya lemah, nafsu makan nggak ada. Gitu, kemudian gimana pengobatannya? Tentunya ke dokter yang kedua, air rebusan EC atau kerang sungai. Yang ketiga, e, parutan kunyit atau di blender boleh lah gitu. Di blender, kemudian airnya diminum. Ukurannya berapa? Enggak usah pakai ukuran sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Itu bagus. Itu, nah, ini yang disebut dengan EC. Itu EC, kerang sungai ini cukup ampuh nih, cukup ampuh.